Oke, okay, sip mantap. Oke, okay, 724 mantap. Oke, teman-teman, selamat datang di mana Kemia part ke 24 ya, teman-teman. Jadi kita lanjut aja untuk cerita yang kemarin jadi kita lihat untuk identitas fan ya teman-teman. Tapi sebelum itu cek dulu Heljar, Exhel sama Curejar, Nektar Oke deh. Lumayan di sini. Oke, kita langsung aja kita ke Dragon Grave ya, teman-teman. Disini sini ada apa di Dragon Grave? Kita cek sebenarnya Sense udah ngecek-ngecek ya di Dragon Grave. Ambil cari item juga. Ambil upgrade upgrade. Pas masih ini, pas masih kerja. Kita lihat, kita cek untuk petanya. Mana ini Heaven Road apa? Ada targetnya di sini. Biasanya ada tandanya. Tapi nggak ada ya di sini. Benar kan ke Dragon Grave? Eh salah. Memo Dragon Grave Heaven Road. Oh iya bener Kita ke Heaven Road berarti ke atas ya teman-teman. Oke langsung aja di sini sini cuman ini aja ya cari-cari kalau misalkan ini pasti dilewat-lewat karena udah dilawanin juga sih sebenarnya teman-teman kecuali kalau mini boss deh mini boss kita lihat ya teman-teman oke di sini langsung belok ke atas ini karena di sini dragon graph itu bisa lumayan panjang ya teman-teman pas udah dicek-cek kalian bisa cek untuk ke Dragon Grave itu ke North ke utara, oh, itu jalannya banyak banget dan di sini banyak banget hasil panen sama ada mancing juga untuk di ini. Oke, okay, mini boss kita ambil dulu. Oke okay, yang 500 dulu deh. Oke okay, seperti biasa ini matiin aja sama sini sama si anak 200 cukup oke okay, mantap langsung Misumi Tokyo langsung deh oke okay, mantap Nah bagusnya Loxis itu punya counter ya teman-teman. Oke. Okay. Mungkin pakai ini aja. Soalnya sayang banget kalau si Loxis itu pakai SP-nya Cuman ini doang, jadi ini doang. Oh mantap. Oke okay, Langsung ke belakang Oh mati Oke okay, mantap Teman-teman kita langsung Kita lewat-lewatin Oke, okay, nanti belok ke kiri ya. Ini jangan dulu dilawan-lawanin dulu ya teman-teman. Ini apa lagi nih? Agresif. nih kita lewatin dulu ya. Biasanya sih lawan naga. Ini lewatin dulu karena ini perjalanannya panjang. Nanti aja yang mini boss yang sebelah sana juga masih sama. Nanti kalau misalkan sampai malam nih gaswat banget. Soalnya disini lumayan lah, lumayan tangguh ya mungkin up, udah di-upgrade juga sih kemarin-kemarin teman-teman. Oke okay, langsung ke bawah. Ini Cuman ada punimbal. Nanti kalau udah agak jauh terus baru. Nah di sini juga ada Dragon Grave sama ada Crystal Chrome. Buat upgrade bikin senjata kalau nggak salah. Untuk Crystal Chrome tuh kan udah tiga jam lagi. Ini nggak kerasa teman-teman. Nggak kerasa banget. Makanya harus dilewat-lewat dan di sini sebenarnya banyak ada hasil panen kebun. Terus ada hasil panen tambang di sini. Terus ada mancing juga, teman-teman. Tuh ada lumayan. Oke, kita ambilin medical radis tradis. Lumayan ini. Ada black dot juga di sini. Biasanya di sekolah horor ada ini yang biasa kalau yang di sekolah horor Oke okay, kita lewatin dulu aja. Eh. Oke okay, kita ambil subgraphness. Nah ini, nah ini ada tambang. Pulmaya ada Stragenesis dan Perfiolid dan ada Chrome Crystal juga teman. Aduh, kena kan? Ya udahlah, kita matiin. Oke. Okay. Kita ambil. Yang mana kita matiin? Oh. Nah, bagusnya anak itu bisa gini. Oke, okay. langsung dan jangan lupa untuk dibikin dariin makanan. Nggak oh, salah ini berharga, deh. bagus jadi makanan. Oh jadi permen. Ini pakai ini aja deh, star shoot. Oke, okay, mantap. Wah, gak cukup ya kalau di ini? Ya udahlah, gak apa-apa. Kita -apa. tahu dapet gak, tau gak. 200. Ah, Kurang sedikit. Hai, hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, hai. Hai, hai kita cek kita ke heaven road oke okay. Radis dan black dot ya teman-teman jangan lupa ambil ambilin itemnya lumayan ini teman-teman oke okay, oke okay. nah di sini ada mini bossnya di sini baru kita ambil ya teman-teman untuk mini bossnya oke okay. Apakah ada naganya? Oh ada nah ini Oke okay, deh Kalau gitu Mungkin ganti dulu sama fein Pakai jurus nah, rising Bisa dapat semua Kalau gak salah kalau di rising Oke okay. Oke okay, mantep Langsung matiin Dan langsung Ini simen ribu Oke, okay, kita habisin SP-nya anak. Sekali lagi, oke okay, mantap. Dan terakhir, side shield chaos. Oke okay, mantap! Wow udah pakai ini aja. Storm mini tornado. pakai big impact aja lah oke okay, langsung break yah pikirin mati aku sedikit lagi sedikit lagi Oke. Okay. Selamat nah, mati, tambah room mati. anak mana? stone mantap. Oke, okay, kita isi dulu sebelum ke sana. Karena udah bikin hell jar juga. Si Ana. Oh, si Ana langsung isi lagi SP-nya gila. Sebentar kalau misalkan Ana disimpan di belakang dia sebentar. ber si anak oke okay deh mantap Dragon bone oke cek kayak bener ya Nah di sini di Heaven Road oke okay. langsung ke atas kalau kemarin nggak bisa teman-teman karena mungkin emang belum ada eventnya nah ini dia nakatta Ude ga naru wa nai ka? Nah, akhirnya kita bisa keluar ke Heaven Road ya, teman-teman. Ini nggak tahu nih ya monsternya gimana gitu ya, teman-teman. Ini juga baru. Oh, kalau ke kiri ke world map. Mungkin kita ke kiri dulu deh. Ini monsternya juga apa nggak tahu ya teman-teman. Uh banyak jalan gila parah. Uh coba ke sana ke atas dulu teman-teman. Di tulang naga. Musuhnya apa nggak tahu lah jangan dulu di iniin teman-teman. Ini soalnya kalau misalkan ini aduh gawat juga. Pengen Oh benar ya ke sini. Ya ya ya. Ah. Oh ini ada kolaria ya teman-teman. Hmm. Seperti biasa nih harus pionnya yang ini. Mungkin kita matiin dulu. Pakai collection coba yang ini. Pakai jurus tertingginya nih sih. Oke okay, langsung. Dia ambil Oke okay, Anna. Seperti biasa Anna, Dia bakal ngebantai Dua Bisa empat kali serangan Si Ana Langsung secil Chaos mati langsung. Oh bisa beberapa kali kali. Meskipun sedikit ya. Biasanya counter ini apa si Oke okay, mati. Mantap. Oke okay, kita udah ke even road, sini cuma ada soul of darkness Oh gak kena on hampir aja Disini sampai kaget Lah jalan sini dulu aja deh kalau ada mini boss lah, diambilnya. Ya eh, ini kebanyakan ngebug gimana lah, gak tahu nih Oh ini mah keluar Oh bisa bone bisa heaven road ya teman-teman oh, Ada dua Mendingan kita ke akademi. Jangan lupa di save dulu teman-teman Soalnya lumayan buat isi itu ya Buat isi hp sama sp Yang penting heaven roadnya udah kebuka ya teman-teman Ya -teman. nah, salah jalan dong Udah nggak apa-apa deh Yang penting kan udah kebuka itu bond roadnya kita lanjut kita kebon road mungkin lanjutan yang tadi ya teman-teman yang jalan yang tadi oh bon road ke sini ya salah berarti ke heaven road langsung aja ya teman-teman nah yang ini berarti kita ke atas tadi udah ya teman-teman hai jangan sampai loh Oh, yang itu ada lagi, cuman sort of darkness, janganlah biarinlah. Oke. Okay. Bener ya? Oke, okay, bener. Di sini langsung di langit ya, teman-teman. Di tengkoraknya naga yang luasnya banget. Kita langsung ke tempat itu aja ya. Kalau untuk ini apa? buat kumpul-kumpul nanti aja deh uh di sini ada mini bossnya men kita langsung lawan aja ya teman-teman mini bossnya apa ya ya ambuset lah ambuset huh? ya udahlah nggak apa, apa lah langsung nih warstrum ngabisin langsung habisin itu sini ke langsung oke seperti biasa ngebantai aja langsung dua kali, tiga kali aja lah oke langsung mati, mantap oh, langsung mati Mantep Oke okay, frame langsung Jangan lupa analyze Ini ya Oh bagus Langsung ngebreak Defense dulu lah Oke okay. mantap 600 Lumayan gede Abing impact aja lah Sudah matiin Gak mati. Nah satu lagi gila parah. Oke okay, mantep. Di sini kita langsung aja ya teman-teman. Di langit. Di langit masih ada langit ya teman-teman. Ke bawah kemana ini? Kemana ini? Salah jalan kayaknya ya. Di sini ada apa lagi ini? Oh, di sini ada ini ya, ada tambang. Diamond rock. Rom kristal. Oh. Oh, karbon boulder ternyata di sini, teman-teman. Lumayan ini buat bikin excel ya. Bikin yang cinta hitam dulu. Oke deh, mantap. Berarti kita langsung ke atas aja terus baru tahu juga ya, yang baru di ini juga sih baru di juga ya teman-teman. Kalau main ini harus banyak-banyak eksplor dan cari bahan juga. Lagi tiga jam lagi nggak kerasa. Kalau nggak salah di sini itu ada bos deh, bukan mini bos tapi yang bosnya gitu, lawan bosnya kayaknya. Bener atau enggak oh ya? Ini bener jalan yang bener. Aduh, kena lagi. Uh. Ya udahlah, nggak papa lah. Oh, uh. oke kau harus apa apain biar analyze dulu apa apain nanti Roxis jangan lupa berbahaya juga disini sini ya pakai ini star shoot oke okay. Roxis sudah siap langsung pakai jurusnya nih bagusnya Roxis ini nih bisa ngambil ini ya bisa ngambil kartunya bisa ditutup lagi jangan lupa di analyze oke okay, mati mantep oke okay, musuhnya lumayan kuat ya kau ya jangan dulu ini uh Oke okay, mati mantep. Oke okay, mantep. Langsung aja ya teman-teman. Waduh kita harus ke atas nanti. Tapi sebelum itu kita ambil dulu item-itemnya nih. Apakah ada steel cloud Ada steel claw. Kalau nggak salah Pamela itu buat Pamela. Ya udah, ini dulu isi, isi dulu semua. Karena sayang banget ya. Oke. Okay. Oke okay deh teman-teman. Oke, okay, kita langsung aja ya ke atas teman-teman. Benar ya ini jalannya? Oke, okay, ini ada Zeppelin. Oh, ketemu sama Isolde. Eh, kenapa tuh Isolde? Ada apa ini? Ada momen? Apa kalian melihat si dan kawan-kawan? Sa, sakki Theo Flatusna. Kehabisan kita. Kedok kon ini ada apa ini Oke kita lanjut lagi uh masih panjang ternyata teman-teman berarti nanti lewat-lewat dulu aja ya teman-teman Aduh kena lagi uh apa nih telah lawar nih. ini diserang terus matiin dah yang C -nya. Mati-mati, lo mati juga. Lo mati juga, biar kabar yang dulu analyze Jangan lupa sama fans, mati Oh bagus, mantep. Ada mini boss juga di sini jangan dulu deh teman-temannya ini sebenarnya panjangnya aduh panjangnya lumayan ini lumayan panjang ini ini serem ini tempat langit ginian plus plus koper border di sini ternyata banyak tuh banyak carbon boulder ya teman-teman oh di atas ada apa tuh ada kotak-kotak juga. Lumayan item. Apa ini? Cat suit. Black cat, oke. Saya dapat ini Black Cat ya. Teman-teman. Oke. Okay. Di bawah ada apa lagi? Dirty, oh, Nectar. Ada Nectar. Eh ke sananya gimana ini? Eh. Hey. Terus jalan sana ya kali. Gimana sih ini? Jalannya wah banget Jalan sebelah sana ya Di sini juga ada jalan Wow Turun wow. wow Jangan dulu lawan ini ya Jangan dulu lawan mini bossnya Karena kemungkinan kita lawan bos nanti Bener berarti ya ini jalannya Kita lewat-lewatin dulu aja Soalnya ini bakalan panjang kalau diinin. Oke, okay, di sini ada save -an. Berarti bener ada kemungkinan ada bos ya, teman-teman. Jangan lupa di save. Oke, okay, di Dragon Grave. Berarti di sini lumayan panjang ya, teman-teman. Panjang panjang sih. Oke. Okay. Dapat 300 gold. Oke okay, deh. Disini super panjang sekali di dunia langit. Ya lumayan lah. Di sini juga ada item. Oke, okay, di sini ada item. Flame oh, masih nggak kepake ya di sini. Mungkin apa ada ini itu serangan api mungkinnya dari naga. panjang banget teman-teman. Oh di sini ternyata. Kono ah, atari da yone,先生が言ってたの。何もないじゃない。ダムされた。まさか。向こうにも道がありますよ。もう少し先じゃないですか。Akan bener lawan bos. lu okay. Oh, jadi dia anaknya. <laughs> Lawan lawan naga naga gede wow wow wow wow wow wow jangan lupa deh aduh kita mundurin dulu pakai happy sister seperti biasa ya biar kita bisa berkali-kali untuk udah ngisi ya gila kuat amat pakai ini satu gila wah gawat ini mah kuat banget teman-teman cuman 4 eh play bisa 85 play pakai serangan biasa ini eh cuman play doang yang bisa ini Ah, play berarti harus ini nih harus Raiden Mungkin Kanara ini ya apa OP juga kali ya gininya. Ini percuma nih mendingan pakai ini aja Oh bisa ini udah mulai keluar serangannya Jangan lupa analyze Ini cuman satu harus pakai pelindung yang sini ya. Oh udah ini ya. Pakai Wing Impact coba. Cuman satu gila parah. Nanda, Gila, ternyata emang ini dulu kali ya. Oke. Okay. Oke, okay, kalau nggak salah di sini ini ya keluar jurus gabungan nih kalau nggak salah. Oke okay, di sini pemain apa? Kekaraga okay. Oke. Langsung lagunya uh merinding bau. Langsung lagi serang mantap. Uh. Oh, langsung di Oke, okay, di sini bisa cover scope skill ya. Oke, okay, kebuka nih cop skillnya, mantap. Uh -huh. Variable strike, oke. Okay. Special dari fan Nah, ini nih yang paling ini ya, saya suka nih ya. Jurus gabungan ini, nih. Oke, okay, kita baca-baca dulu, ya, teman-teman. Terang aja, ya, teman-teman. Aduh, langsung ini musiknya. Kalau nggak salah, fannya harus dikebelakangin dulu, deh. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke langsung ngeburst ya teman-teman kita. Nah pas ngeburst gini ini ya serangan kita semuanya jadi dua kali lipat. Oke deh langsung aja di sini. Oh harus dianalisis lagi. Kalau nggak salah ini ya apa? Sininya apa di, di kita belakangin dulu si vine nya Oke, okay. langsung. Oke. Okay. Jangan lupa ini pakai ini aja lah kalian. Oh, 200 Oke okay, langsung. Oke okay, sekarang. Finishing burst oke, okay, langsung ini oke. Okay. Oh, belum ada ya? Kalau sini, kalau si, si Roxy belum ada. Pakai okay, ini aja. Serangan biasa. Oh, ini udah ada si anak. Udah, ini jurus final burstnya ya. Tapi pengen lihatnya sih, ini dulu, si Venn dulu ya, teman-teman. Nanti kita ini dulu, kita habisin dulu, ini si anak. Oh, jangan dulu, oke. Kita serang terus lah, ya. Udahlah, nggak apa-apa lah. Oke, jangan lupa, Raiden. Oke, okay, ini ada serangan apa ini? Wolf belum oke. Okay, sekarang, kalau nggak salah, ini ya bisa yang jurus gabungan. Oke, okay, sip, mantap. Oke, okay, 724, ratus dua mantap. Berarti nya harus di ini ya. Ya udah langsung pakai yang ini ya. Mungkin kalau ngebus, oh, ini CPN juga harus ngebus biar attack gede. Langsung big impact. Oke. Okay. Oh, SP kita langsung ini ya. Gede karena kita ke belakang. Oh, ini bukan SP. Kita disuruh ke belakang, nih. langsung dipundurin. Oke, jangan lupa kita gunakan yang paling tertinggi di sini. Harusnya tadi sini pakai ini ya. Udahlah, nggak apa-apa. nih Niki tanker harus di si ini ya. Sini Niki si tanker Ini nggak usah deh. Ya udah apa-apa. Nih Sini Niki harus pakai ini dulu apa? Pakai watch eh ya bukan? Watch swing, watch decoy. Nah ini yang ini. Oke, okay. jadi harus maju. Jadi, di depan Nah, sekarang bagiannya oke. Okay, langsung, oke, okay, langsung, oke, okay, langsung. Attacknya mantap, seserangan langsung pain pakai skill tertinggi ini attack masih gede, rising ya, oke, okay, cuma 300, mempannya enggak tapi apa papa ini mantep ya teman-teman nanti harus pakai decoy juga kalau nggak salah di sini punya boss gak gak punya ya pakai oh, punya green ray buat mundurin oke, okay, mantep dipundur sedikit ya, yeah, sedikit gak papa lah ininya Dekoi pakai dekoi di sini. Cipen si nanti mundur lagi. Nanti Cipen si mundur lagi di sini. Bagus, kita pakai dekoi semua. Oke, dekoi buat ini ya, buat pertahanan. Nah, ini bagusnya si Nicky ya. <tuh> Harus mundur nih, cepetan. Oke langsung Grand Ray aja. Oke, mantep kita mundurin aja langsung. Teman-teman ini juga punya Grand Ray, pakai Grand Ray-nya aja. Kita mundurin. Oke, langsung nge brush kita. Ini punya ini ya, tapi sayang banget kalau misalnya ini sedikit lagi kita pakai ini aja, pakai Raiden dulu. Oke, mantep langsung big impact. Oh, jangan dulu salah. Big impact langsung oke, langsung teman-teman. Oke, guys, butuh bantuan semuanya, langsung gila. Berapa? 2100 2200 Oh, ternyata ini ya yang jurusnya, gak yang jurus finalnya, nggak kelihatan ya. Udah deh, nggak apa-apa deh. Teman-teman, Dia dapat flamering Ya, maaf banget, ya, teman-teman. Jurusnya, ya, oke, okay. iya, Oke okay, kita keluar dulu dari sini ya teman-teman. Oke, okay. sini ada apa teman-teman? Gantilah explore eksplornya sekarang kita kembali dulu, ya teman-teman. Ini waktunya juga udah setengah jam lebih. Ini udah mau masuk ke 40 menit juga. Oke deh, mantep. Kita udah punya jurus ini, ya, jurus final juga udah keluar di sini. Ya, mungkin untuk part ke 24 ini udah sampai sini dulu aja, ya teman-teman.